Bye. <laughs>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 leslar tentunya menemani sampai siang kalian saat ini Bang mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita persahabat ya keunggang pertama sebelumnya kita mendapatkan info bahagia dari buhar siwi soal acara lidah yang akan tayang malam hari ini persahabat ya tentunya mulai Senin tepatnya malam hari ini jam setengah sembilan malam Luar biasa acara lidah kembali hadir Mudah-mudahan saja semuanya sehat dan lancar Untuk selalu memberikan kejutan bahagia soal Leslar Untuk kita semua para fans Leslar lovers Dan kita lihat ya dalam sebuah kalimat caption Yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Bahwa Leslar malam hari ini tentunya tidak hadir Dalam acara tersebut ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan Yuk jangan lupa pantengin lidah malam ini ya. Kita lihat kembali perjuangan para duta provinsi yang bersemangat memberikan penampilan terbaik mereka di panggung Lida Dan kita lihat siapa yang akan tersenggol dari panggung Lida 2021 malam ini. Malam ini giliran grup dua risoso bersahabat ya yang tampil nih. Dan kita lihat di sini ada juri yang akan bertugas malam hari ini di sini kita lihat ada Maeso Ima King Nasar, Dewi Persik, Papa Keldan dan Aa Reza. Tentu Lesi Kejora malam ini belum bisa hadir bersobat ya di acara Lida dan hostnya pun Rizki Bila tidak tercantum nama di deretan host malam hari ini yang bertugas. Ada Biramzi Irfan Hakim, Gilang Dirga Ruben Onsu Lida dan Jirayut DA4 Official tentu kita dukung saja tentunya apapun tentunya acara yang menyangkut Leslar kita dukung dan mudah-mudahan saja Ibu Harsiwi memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semua para fans Leslar lovers berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari Om Kevin satu jam yang lalu persahabat yang mengunggah foto bersama Ayah kejora luar biasa dan perhatikan di belakang ayah ada dedek Lesti yang sangat cantik luar biasa. Kalimat caption pun dituliskan oleh Om Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan doakan Ayah Kejora dan Mama Reni sekeluarga sehat selalu. Amin, amin. Ya, robbal Alamin, masya Allah. Doa tulus juga diberikan dari Om Kevin untuk keluarga besar Lesti Kejora. Tentu, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya lancar, niat baik dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, kita lihat persahabat di sini. Ada unggahan dari akun HIP500. Persahabat di sini yang mana memposting kebersamaan Rizky Bilar bersama Ayah Kejora ini. Ketika disugesti, persahabat ya, Rizky Bilar tentunya mengira Ayah Kejora adalah teman akrab. Sekolah tentunya Rizky Bilar persahabat yang luar biasa dan ada sebuah pernyataan dari Rizky Bilar soal takut dengan ayah Lestini ini di situ, Bang mengatakan sebenarnya takut dua mengecewakan gitu karena gua lagi belajar, gua pernah bilang gua nggak janji ngebahagiain, tapi gua janji berusaha ngebahagiain persahabat ya, tentunya luar biasa kalimat yang diucapkan oleh Rizky Bilar dan tentunya ada tanggapan dari sang ayah kejora. Di situ, ayah kejora menanggapi pernyataan dari Rizky Bilar. Kalau saya sih, dari awal sudah percaya bahwa Bilar baik dan punya tujuan baik juga. Semoga yang dicita-citakan bisa terlaksana, yang penting dijaga. Masya Allah, luar biasa. Tentunya jawaban pernyataan dari ayah kejora. Untuk pernyataan Rizky Bilar Masya Allah para sahabat, ya Tentunya dukung terus, dukung penuh Tetap solid, tetap kompak Sebagai fans sejati Leslar Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk kelancaran pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial yang mana tim Leslar Entertainment sedang kumpul di rumah Rizky Pilat dan sedang makan bersama persahabat ya siang hari ini kita lihat salvok banget sama teh Lisna tentu kalau sudah ada teh Lisna pasti ada di DLSI Kejora salvok dengan Koper yang tentunya sudah siap, persahabatnya wow, ada kejutan apalagi nih siang hari ini, persahabatnya yang akan diberikan oleh keluarga besar dan Leslar. Tim masya Allah, warga tersebut telah direpost oleh Hakun Leslar Anus Corso, yang ada kalimat caption yang dituliskan: "Jadilah perih lihat mereka makan, btw, itu ada teh Nah ya, tuh, persahabat ya, banyak tanggapan hingga komentar dari fans." Ya, ini dari akun Instagram Putri My Life mengatakan Salfok teh lisna koper-koper Leslar produktif banget ya pagi-pagi Aduh <laughs> Berikutnya, bersama kita lihat juga Ada sebuah komentar yang diberikan Dari akun Instagram 2043 underscore Sami mengatakan ia ada koper-koper juga. Wah, ada apakah ini? Pasti kejutan bahagia yang akan kita dapatkan persahabat ya dari seluruh tentunya tim dan keluarga besar Lesti maupun Rizky Billar. Kita lihat juga keunggahan berikutnya ada postingan dari IG-nya Bang Bensi Kumbang yang memposting sebuah postingan persahabat ya. Di situ ada Papa Daniel yang sedang karaokean. Dan sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bensi Kumbang. Papa Daniel eh di 46 latihan nyanyi dulu biar mantap. Nanti kalau live TV, Masya Allah, Pak ya. Tentu sedang latihan nyanyi, kayaknya mau tampil nih ketika di acara pernikahan Leslar nanti Pak sahabat ya. Masya Allah luar biasa, doakan dukung terus. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan semuanya disehatkan ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya bersahabat. Tetap tandingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Yinoucan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.